Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1800.67 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1812.31. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212